kalau aku sih lebih suka kayak gini Wah, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya Bang Roman, channel berbagi tips, trik, info, pengalaman, semua hal kali ini aku mau mereview speaker ini ya Sekaligus menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Mereknya Behringer. Terus untuk tipe nya ini KX1200. Di sini ada tombol power. Jadi seperti ini. Ini ada lampu indikatornya ya. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini di sini ikut nyala. Dan jangan lupa di belakangnya ini ada kabel power-nya yang di sini. Jadi nyambung ke itu. Ke colokan 220 volt lalu di samping sini ada headphone. Jadi ini untuk headphone atau headset yang di telinga itu ya atau earphone. Lalu di sini ada master, maksudnya ini volume master. Volume keseluruhan yang ada di 1 2 3 4 ini. Jadi kalau kita polin turun begini ya enggak ada suara apa-apa. Biasanya aku setel ke angka 6 dan 8. Jadi enggak terlalu keras juga enggak terlalu pelan biar awet. Lalu, kita beralih ke sebelah kiri dulu. Di sini ada volume 1, mon 1, volume 2, mon 2, volume 3, mon 3, volume 4, mon 4. Ini maksudnya, jadi di belakang ini tuh ada 4 uh, colokan ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya di bagian belakangnya. Ada line in 1, line in 2, line in 3, line in 4. Jadi untuk line, uh, line in 1 ini kan, aku hubungkan ke antenamic seperti ini jadi itu artinya kita coba ya jadi itu artinya ini micnya kita coba seperti ini ini volumenya kita atur dulu lalu di sini untuk mengatur volumenya itu eh, mengatur volumenya itu dari sini dua ini jadi kalau yang ini enggak ngaruh kita tes kita nyalakan dulu micnya tes tes tes 123 nah, coba kita kecilin ya jadi ini polin ya tes tes nah jadi ada suara apa-apa walaupun di sini kita fullin kayak gini jadi lewat sini ngaturnya biasanya sih aku pasang di angka tengah ini ini juga di angka 6 atau 8 lalu di sini juga ada bass low might high might sama high aku ngaturnya biasanya begini ya untuk bass seperti ini low mid seperti ini high mid pas tengah gini terus high seperti ini ini favorit aku jadi ini bisa ngatur ceramic juga ya coba kita tes tes tes tes misal bassnya kita kecilin itu juga berpengaruh tes tes tes jadi cempreng gitu ya kalau kita fullin tes tes nah seperti itu Oke, kita kita matiin untuk midnya Jadi misal kalau micnya nggak kepake ini bisa dikecilin aja, difulin aja gitu. Lalu untuk yang volume 2, FX2 ini biasanya aku pakai ke uh, untuk sound ya ini, untuk suara. Jadi ini yang kedua ini aku hubungkan ke Bluetooth receiver biar nyambung ke laptop ini. Jadi aku hubungkan ke laptop seperti ini, kita coba ya. Jadi di sini ada aduk baterainya lemah ya ini, coba kita lihat oh masih 32%. Jadi di sini entar kita stop dulu biar enggak berisik. Lalu di sini ya. Nah, ini BT 163. Misal kita style seperti ini. Jadi untuk ngecilin ini lewat sini. Nah, ini untuk mengontrol yang kedua tadi. Kalau ini kita rubah ya gak ngaruh sama yang ini. Karena ini tadi aku setting ke yang big. Jadi seperti ini ya, ini pas kalau empat ini ngaruh ke semuanya sedangkan ini master kalau ini kita polin kecil sedangkan ini kebesar ya mati soalnya ini masternya uh, ke angka nol. dan yang perlu diperhatikan adalah yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mau pasang ini atau lepas ini Ketika kita mau masang ini atau lepas ini, jangan lupa ini master powernya, eh master volumenya, kita kecilin pol Baru kita jabut seperti ini. Kenapa harus begini? Biar speakernya awet, soalnya kalau nggak dikecilin volumenya bakal blek-dek-blek blek, blek gitu. Biar kak penasaran kita coba aja ya. Jadi walaupun masang pun juga harus dimatiin, soalnya kalau nggak dimatiin volumenya coba kita ya coba kita praktekkan kita eksperimen ini coba kita besarin lalu langsung kita tancepin oh bentar yang di sini tadi oh di sini nggak ngaruh sih yang sebelah sini walaupun di sini dikecilin tapi kalau yang di sininya besar ya tetap di sini ini bakal berisik jadi kita coba nah seperti itu ya, kan? nah seperti itu ya jadi suaranya mengganggu banget jadi ada baiknya dikecilin aja dulu ini pun juga coba kita cabut ya oh ini enggak terlalu berisik kalau yang ini kita masukin pun lancar coba kalau yang ini pokoknya lebih baik kalau mau masang ini atau mau ngelepas alangkah baiknya volume ini dimatiin aja seperti ini atau dimatiin seperti ini biar gak bergedebrek dan awet sepikirnya lalu Selain itu, kadang di sini ada masalah pada ininya ya. Jadi ini harus pas kita cek seperti ini. Jadi ini harus pas gitu. Kita coba-coba biar suaranya pas. Uh, Cencel. Jadi seperti itu ya untuk mic biasanya aku pakai lens satu yang ini 12 ini aku atur tengah-tengah aja gini lalu untuk suara musik aku style begini ini kalau kalian nggak punya bluetooth receiver kayak gini bisa juga langsung ya jadi seperti ini kita matiin eh kita cabut lalu kita langsung ke tombol airphone seperti ini jadi fungsinya sama seperti kayak gitu coba ya mana nih Oh ya ini Duh, kok belum Aduh. nah itulah ini tadi lupa enggak dimati dulu nah seperti itu ya ini bisa juga bisa juga dipakai di HP di HP Android uh, walaupun nggak Android juga bisa sih jadi biasanya aku lebih suka ingat ya sebelum ini dicabut alangkah baiknya ini diturunin dulu biar gak ngebom kayak tadi itu loh nah seperti ini ya kalau aku sih lebih suka kayak gini ya Allah maaf ya ini tadi kabelnya kurang panjang ini agak narik jadi ini tarik kesini nah seperti ini ini namanya bluetooth receiver harganya sekitar 25000 ke bawah kalau di Shopee aku pernah beli itu harganya 8.700. Kalau aku beli di Luna Karangploso harganya Rp 25.000. Jadi misal kalau kalian mau menghubungan itu ke HP yang di sini itu harus di disconnect dulu. Nah ini kan Bluetooth 163 terhubung ke laptop. Untuk menghubungkan ke HP ya ini di disconnect dulu, di dimatikan dulu baru dikonekkan ke HP seperti itu. Dan kalau ini enggak kepake, ini alangkah baiknya dicabut aja seperti ini. Soalnya ini agak panas ya. Hangat gitu. Khawatirnya kalau terus-terusan kepasang kayak gini, ya takutnya cepat rusak. Atau kalau enggak gitu, amannya gini. Kalau ini juga enggak kepake. Jadi dimatiin gini aman. Ini aku lepas dulu soalnya mau aku pakai di di lantai bawah. jadi untuk yang ini aku setahil baikkan di sini dan terhubung ke yang volume 2 ini kalau ini wis, jangan dirubah-rubah ini pokoknya wis, menurutku paling bagus bass segini, lumit segini oh sih ini ke angka 2 seperti ini mantap, wis, ini seret ngono. terus ini seret seret nah, ini cocok kalau nggak pakai silahkan dimatikan sekian, semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh